Halo kawan-kawan kembali lagi di Os Channel MM Setiap pasangan tentu ingin mendapatkan kehidupan seksual yang menyenangkan dan menggairahkan Kepuasan seksual tentu memiliki manfaat yaitu memperbaiki kesehatan emosional dan kesehatan fisik Berikut cara agar kehidupan seks Anda dan pasangan membaik Jujur terhadap pasangan mengenai permasalahan seksual, bisa berarti dua hal Pertama, jujur terhadap perasaan Anda saat berhubungan seks. Ketika Anda ingin kehidupan seks yang aktif bisa dibicarakan berdua bersama pasangan. Kedua, Anda bisa menyatakan pengalaman ketika melakukan hubungan seks dengan pasangan. Jika Anda memiliki permasalahan dalam kehidupan seks, bisa dibicarakan dengan pasangan dan segera selesaikan permasalahan tersebut. Sebagai pasangan, cobalah terbuka satu sama lain. Terbukalah atas keinginan masing-masing walaupun itu mengenai seks sekalipun. Jadi, Anda jangan malu terhadap pasangan sendiri. Anda bisa ungkapkan segala hal langsung dari hati. Cara untuk mendapatkan kepuasan dalam kehidupan seksual, dengan cara melepaskan segala hambatan. Dengan melepas itu semua, maka kehidupan seks Anda akan jauh lebih membaik. Segala hal yang diinginkan dengan menjadikan prioritas, maka keinginan tersebut akan tercapai. Anda harus menetapkan tujuan di dalam kehidupan ini. Jangan lupa tonton video menarik lainnya kawan, dan selalu dukung OS Channel MM.